Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah yurrabbilalamin Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Quran Surah At-Tin Mari kita simak bersama Bacaan Surah At-Tin berikut ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والسيطون والتور سنين وهذا البلد الأمين Laqad khalaqna al-insana fi wa alaih sallallahu bi'akamil ha'kimin arti atau makna surah ad -din. dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bumi buah tim dan buah saitun Domi gua, tindang gua saitum yang kedua, dan demi gunung sinal Sine. tiga, dan demi negeri yang amang ini empat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lima, kemudian kami mengembalikannya Tingkat yang Serondah-rondahnya Enang Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan Amal Saleh maka baginya Pahala yang Tiada putus-putusnya Tujuh Maka apakah yang membuatmu Mendustakan hari Pembalasan sesudah itu Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Setelah memahami bacaan dan makna surah at tin Kita simak isi kandungan surah at tin dan ayat pertama sampai delapan berikut ini Kandungan surat ting ayat pertama ting adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna ia menjadi obat yang banyak manfaatnya memperhalus fisik mengecerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni mengun, mengo, menggumukkan badan dan dapat menggolongkan rongga hati dan limpa saitu adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang menyebabkan hingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, ayat yang kedua, gunung Sinai setelah di Semona, Semona. Jung Sina Sinal bintasang antara tanah musirku Israel Arah. ada ada Israel Arab dan monsebo tak mempersehtamnya gunung setinggi 2,285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada Malang pada Malang Nabi Rasulullah sallallahu wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salah sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut ayat yang ketiga mulai yang adalah Kota Mekah. Lihat gambar Satu titik lima Mekah Kota ini disebut Dengan kota yang Mat Kota yang Aman Karena siapapun yang Memasukkan Terjaga keamanan dan Keselamatannya kata Kota Moka juga disebut sebagai umul umul Quran umul kura dan tonang yang aman kota ini sebanyak menyimpang sejarah sejak zaman Nabi. Ibrahim alaihissalam Ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia dalam Sebaik-baik bentuk Proses Kejadian manusia Tidak sama dengan Kejadian makhluk-makhluk Lain manusia memiliki Akal jasmani rohani Dan nafsu Anggota tubuh manusia Sesuai dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan mengamuk, memudahkan untuk melakukan kegiatan, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia apabila manusia mengutamakan nafsunya maka ia turun derajatnya seperti hewan hewan selain rohani manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk contoh kelebihan manusia dari mak makhluk lain sikap dan penilai perilaku penjelasan pertutur, ka, pertutur kata pertutur kata lumbu dan santung kepada orang tua guru ayatku 6 Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti, ada hari. Pembelasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk manusia Seharusnya tidak meragukan adanya hari pembelasan Karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir Tuntang ciptaannya Dan hati untuk merasakan Iman Pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Untuk mengingatkan adanya hari Kiamat Agar manusia Tidak lupa dan Lalai Sehingga terjerumus dalam Dosa dan Kehinaan Ayat yang kode 8 Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Sebagus-bagus so, pencipta bon, pengatur bon, segala so, urusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala so, galanya. Tidak perbuatan walau sekecil so, Atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik so membuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri jika menyata Ternyata manusia masih melakukan dosa. Maka karena keadilan kuadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kunikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Sutiang. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga, semoga semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.